tidak ada rasa yang merubah ya dari e, bahan kayu kemuning ini sobat Di bibir tidak ada rasa pahit tidak ada rasa rasa-rasa yang lainnya jadi alami natural Assalamualaikum, salam damai sejahtera buat kita semua. Rumput swastiastu, namun budaya. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Channel ini tidak bermaksud untuk mengajak atau mengajari orang untuk merokok. Bagi yang belum merokok, tapi sobat yang sudah terlanjur merokok, yuk kita kemon. Dan Dia ganteng itu relatif. Tapi kalau pria yang nering TV baru namanya kreatif. Sopat tindinger cinta tembakau asap tembakau. Nah ini usaha yang merdeka-merdeka. Mari kita lihat sisi bisa melihat dari sisi bisnis usaha TV dan beberapa TV lainnya. Oke sahabat kali ini saya akan review mengenai aksesoris TB yakni pipa pipa rokok dari bahan kayu kemuning seperti ini warnernya kuning terang sobat ini panjang 12 cm Daringnya ringnya, lubang multi semua ukuran rokok reguler, mil, maupun yang DC dan juga rokok tangan bahan original lokal Indonesia seperti ini tirisnya harus istimewa mulus, tanpa warna tambahan ya. permis kreditur dan lain-lainnya, jadi ini alami, natural, spesial, gemewa, keluar-dalam sama, luar kuning, dalam juga kuning, kalau ada warna atau bahan, di dalam, ini dalamnya akan ditawar. Di Sobat Lindinger, di Tasap, tempat keusaha Indonesia yang merdeka-merdeka, saya akan mencoba Mencicipi asap tembakau dengan menggunakan tipe dari bahan kayu lokal Indonesia, kayu kemuning, sobat lintingan. Saya akan linting dulu, ini saya menggunakan tembakau malburu, tembakau pabrian rasa malburu. Saya akan linting dengan menggunakan alat linting hand roller, sobat lintingan seperti ini. ini aku malburunya saya linting tanpa menggunakan filter pertama saya tidak menggunakan filter Papir replika Malburu Ini Mirip dengan papir aslinya Tawar Tidak ada rasa tanpa filter ya sobat dengar saya akan coba pertama merokok tanpa menggunakan pipa Dan merasakan tembakau asli dari rokok ini kita bakar dulu sobat ini untuk mengetahui rasa dari tembakau rokok harus dibakar saya sudah mendapatkan rasa asin. sekarang saya menggunakan rokok menggunakan pipa bahan kayu kemuning ini sobat intinya. seperti apa rasanya mempengaruhi rasa dari tembakau mempengaruhi atau tidak atau menambah nikmat atau tidak sama sekali saya akan menikmati rokok dengan tipa bahan kayu kuning ini. Seperti apa rasanya? Mumpung rasa dari tembakau, mumpung atau tidak, atau menambah nikmat, atau tidak sama sekali. Saya akan menikmati rokok dengan tipa bahan kayu kuning ini. Tidak ada rasa yang merubah ya dari bahan kayu seperti ini sobat di, di, di, Tidak ada rasa pahit tidak ada rasa rasa-rasa yang lainnya jadi alami natural tariannya semakin enteng, karena lubangnya cukup hebat tidak tidak terpengaruh atau nanti rasa-rasa yang lain Jadi, sama seperti rokok aslinya ketika kita merokok tanpa pipa. pie wah mantap sebaliknya merokok menggunakan pipa Pertama, menghindari dari tidak kuning terkena nikogen seperti ini. Yang kedua, penampilan kita semakin keren, gagah. Untuk kita asal tembakau akan semakin keren dan gagah penampilannya ketika merokok menggunakan di Wow. rokok kami memang buatan pabrik, terasa kualitas, aroma tidak kalah dengan rokok pabrikan. <guluh> dia ganteng itu relatif, tapi kalau punya ini bintang, itu yang itu bernama siapa? Semoga rokok ini semakin diterima masyarakat banyak, masyarakat sakit tinggi untuk bicara dan mencoba rokok sehingga, ini sehingga industri rokok Indonesia. Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada sore untuk hidupin Saya Jangan terbangun di nerja, petani tembakau, jangan rokok dingin. Yuk hijrah ke hemat, murah, turmarem. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, komen, dan share untuk video-video di channel ini. Jumpa kembali di video berikutnya. Ciao.